Justru kemana, bet? Justru kumpul. Ya, di sini nanti ada yang ingin lagi, tidak apa-apa. lagi tidak ada, ya. Ini terakhir, tidak ada. Ini terakhir. Thank <coughs> <coughs> Oke langsung aja ya kita presentasinya dari kelompok satu dulu biar lebih cepat. Silakan di kelompok satu, kalau nggak salah tadi ada Pak Arman, Pak Ovi sama Mas Arif ya tiga orang kalau nggak salah. Dengan Pak, Lalu, kelompok satu. Ya, oh, saya kira ketidur tadi Pak karena nungguin teman-teman kita nyasih pada promosi ya kelompok lain malah bahas pulau-pulau Pak promosi Pak. <laughs> ayo Pak lanjut Pak tentasinya semangat Pak biar yang lain nggak ngantuk Pak Lewateng nggak Pak? Sudah. Selamat Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dari Kelompok Satu akan mencoba mempresentasikan tentang uh, SDRC Total. Anggota dari Kelompok Satu adalah saya sendiri Arfan Widodo, Budi Arifinjaya, dan Tufidulia. Pengujian prototipe adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Metode ini menyajikan gambaran lengkap dari suatu perangkat lunak terdiri atas model kertas modul kerja, dan program. Untuk gambaran cara umumnya seperti ini gambarnya. Recording in uh. progress customer, istilahnya ini adalah usulan dari customer tentang model perangkat uh, rumahnya. Ini dibangun untuk membangun uh, gambaran gambaran tentang uh, perangkat rumah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini, jadi customer bisa menguji uh, prototipe yang sudah dibuat tersebut. Gambar-gambar tahapan dari SEOG Pembangunan adalah seperti ini. Inisial requirement adalah, nanti ada penjelasannya. Desain, prototype, customer evaluation, review, dan updating. Bila ini tidak ada yang terlebihganti, maka menuju ke customer satisfied, development, test, dan maintenance. Penjelasannya dari tahapan pahlawan tersebut adalah, yang pertama adalah pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh pelanggan rumah, semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua adalah mengembangkan prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misal membuat input dan format output. Yang ketiga adalah evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, jika sudah sesuai, maka langkah sebelumnya akan diambil. Namun, jika belum sesuai, maka prototipe ini direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Seperti di sini, apabila tidak puas, maka akan diulang kembali prosesnya. Yang keempat adalah mengkodekan sistem. Dalam tahun ini, prototipe yang sudah disepakati, diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima dalam menguji sistem, sebuah sistem jadi perangkat lunak, kemudian dilakukan proses pengujian. Yang keenam adalah evaluasi sistem. Pelanggan akan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang lain diharapkan. Jika ya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, namun jika tidak, maka mengulang tahap sebelumnya. Yang ketujuh yang terakhir perangkat lunak yang telah diuji dan kedua perangkat siap untuk digunakan. Kelebihan dari model SDLG Protokat ini, ini yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Sedangkan kekurangannya, proses analisa dan pelanjangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi suatu perubahan. Demikian presentasi dari kelompok satu tentang Teknologi model real Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke okay, terima kasih Pak Widodo dan tim semuanya. Eh Pak Arman ya? oh, Pak Widodo. Oke, okay, uh, selanjutnya kelompok dua. Ya, Oke, okay, yuk yang mau presentasi sebentar Pak ya tadi Mas Faris mau presentasi Mas Faris? Uh, mau Masnya oh, yang saya jalan iya. Ya. Ah, ada Mas oke okay, oke. Okay. Baik eh uh, sebentar sebentar. Baik eh uh, mohon izin ya ini Mas Faris tadi ada Mas Faris mbak Juliet ya lalu mbak Sela sama Mas Kifari ya di kelompok dua jadi sebetulnya slide ini kontennya hasil tadi sumbang sih semua teman-teman ya Mas Faris mbak Sela Mas Kifari sama mbak Juliet ini saya kebagian untuk presentasi jadi kami kebagian kelompok dua kebagian untuk presentasi rapid rapid application development Model yang sebetulnya kalau menurut kelompok kami, ya ini ada kemiripan ya dengan uh, tadi yang dipresentasikan kelompok satu uh, prototype dan agile. Uh, ya. Jadi uh, secara pengertian, jadi uh, RAD ini adalah semua sebuah metode pengembangan software yang diciptakan untuk, uh, di sini kata kuncinya ya menekan waktu. Yang dibutuhkan untuk mendesain serta mengimplementasikan sistem formasi sehingga dihasilkan siklus pengembangan yang sangat pendek ya. Jadi ini hanya 60 sampai 90 hari. Nah, model ini menggunakan prototype di sini ditekankan lagi siklus yang sangat cepat ya dan iterasi yang berulang dari feedback pengguna atau user ya. Ini tadi yang persis mirip tadi yang diceritakan Pak Arman ya. Menggunakan prototype lalu ada feedback dari user. Nah, eh, tahapannya kurang lebih seperti ini. Halo, guys. Halo. Mas saya aja. Oh, uh, koneksi, enggak, koneksi. Halo. Oh. Koneksi kan? Kirain kita ya. putus semua. Iya. Kebanyakan Pak Andri salah salah pencet lagi Pak Andri Kaget saya. Salah <laughs> pencet. Oh, tadi Pak Andri salah pencet itu yang ngat kuliah tadi. Iya maafkan ya apa, -apa, apa, -apa. Jadi mungkin ada yang berharap mudah-mudahan salah pencet lagi tadi itu saya mau pencet apa left Adih, mohon maaf terputus dari saya ya pak ya iya oh, maaf, maaf ini saya ganti ganti koneksi pak sudah oke okay ternyata ya teman-teman jadi saya lanjutkan saja yang tengah ini sebenarnya eh, tadi yang menjelaskan iterasi yang berulang versi satu dicoba user ada masukan terus developer bangun lagi dicoba lagi dan seterusnya. Nah, begitu dirasa cukup kita akan beralih ke testing ya. Di situ nanti ada biasanya itu UAT ya user acceptance test. Kalau diperlukan juga ada penetration test untuk security dan kalau dirasa cukup user setuju Oke, setuju nanti kita akan lakukan proses deploy ya ke production dari kurang lebih seperti itu. Nah, ini penjelasannya kurang lebih sama ya dari tahap planning di awal tadi itu ada kesepakatan karena namanya prototype jelas dia tidak apa ya tidak tidak tidak, tidak langsung membuat 100% aplikasi. Jadi sifatnya prototype misalnya ada eh, apa? Beberapa modul mungkin? modul modul kunci saja yang kita akan buat, ya, ada kesepakatan programmer, designer, UI UX, ya, operation, uh, infrastruktur, server, dan lain-lain. Sudah sepakat, kita akan lakukan prototype uh, sekian persen, lalu akan segera dilakukan desain, ya, prototype dengan beberapa iterasi, uh, dengan mencari masukan user, ya, lalu dimasukkan ke testing. Kalau testing sudah oke, okay, coding testing kita akan apa? masukkan segera ke, ke ke production ya dan di sini eh, artinya development sudah selesai dan aplikasi sudah siap digunakan. Nah saya lanjutkan. Jadi eh, di sini ada slide ya keunggulan dan kelemahan nah, RAD yang, per, yang pertama jelas ya keunggulannya ini cepat ya, biaya relatif murah ya namun di sini ada kelemahan tentu saja RAD ini tidak cocok kalau big project ya proyek-proyeknya dalam skala besar itu tentu nggak cocok lalu proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi ya karena kan butuhnya cepat ya lalu ketiga sistem yang tidak kelemahannya lagi sistem yang tidak bisa dimodularisasi modularisasi tidak cocok tidak cocok untuk model ini artinya Sistem yang dia besar modulnya itu kaku ya tentu saja tidak bisa menggunakan RAD dia cocoknya aplikasi yang modulnya mungkin kecil-kecil ya yang yang setiap modul itu bisa dieksekusi ya dengan begitu cepat. Nah tentu yang kelemahan yang keempat resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang besar resikonya tinggi kompleks ya tentu tidak cocok dengan sistem RAD. Lalu kapan saat yang tepat menerapkan metode RAD ya? Jadi yang pertama timnya harus solid, yang kedua memiliki modal yang besar ya, karena singkat jadi tentunya butuh tim yang benar-benar handal ya. Jadi tentunya salary dan lain-lain harus tinggi. Lalu waktunya cuma sedikit ya, jadi tiga ini. Lalu nah ini salah satu contoh ya dari teman-teman. Ini salah satu contoh tadi dari jurnal ya itu Mbak Sela ya tadi ini salah satu contoh website yang menggunakan metode RAD ya. Jadi jurnal ini bagus ya. Jadi detail ya dari awal proses desain dan lain-lain sampai akhirnya diimplementasikan dalam bentuk website service guide waterfall Torusat Sumatera. Nah. Uh, ya itu ya presentasi dari kelompok dua ya uh, semoga cukup terima kasih banyak Pak Andri dan teman-teman. Oke terima kasih ya. Mas Ryan dan Sama -sama. tim. Dan di bagian-bagian hingga kita tahu itu kan maksudnya. Oke uh, selanjutnya kelompok tiga. izin share screen ya pak? Yo silakan. bahasa Inggris nih, Enggak Pak. Ini bahasa Inggris loh teman-teman, ya presentasi ini Ya bajang bahasa Inggris presentasi. Hmm. Woi Mas Aryo masih segar ya nih. Mas Aryo pakai batik loh. Udah yang berapa? Tawan <tuan> belum mandi pak. Tuh kan. Seingat okay. aku, okay, ya silakan. Times is yours. Ayo. Mohon izin Pak Andri dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan tentang exploratory model. Kelompok tiga beranggotakan saya sendiri. Ada Kak Han Rohana, Intan Vindia Kumala, Karno Fitri Hadi Jayanti, dan Pak Prawito. Pengertian exploratory model sendiri yakni gaya pengembangan program eksplorasi mengacu pada gaya pengembangan informal atau membangun dan memperbaiki gaya di mana program atau programmer menggunakan intuisinya sendiri untuk mengembangkan program daripada memanfaatkan kumpulan pengetahuan sistematis yang dikategorikan. Gaya pengembangan ini memberikan kebebasan penuh kepada programmer untuk memilih aktivitas yang mereka sukai untuk mengembangkan perangkat lunak. Gaya pengembangan perangkat lunak ini hanya digunakan untuk pengembangan program sederhana dan belum benar-benar digunakan dalam di industri saat ini. Gaya pengembangan perangkat lunak ini hanya digunakan untuk pengembangan program sederhana dan belum benar-benar digunakan dalam industri saat ini seperti yang ada di definisi tadi. Oke. Selanjutnya ada exploratory model yang akan dijelaskan oleh Kahan kepada Kahan dipersilakan. Ya selamat malam semuanya. Uh, saya meneruskan presentasi dari Mbak Ajeng ya terkait figure exploratory style of software development. Uh, di sini ada beberapa tahap yaitu inisial briefing by customer, kemudian ada inisial coding testing atau modifikasi kode. Ini biasanya dilakukan secara berulang. Ketika gagal, dia akan melakukan modifikasi kode balik, kemudian development complete. Untuk pengertiannya sendiri uh, boleh next, Bajeng. Mohon maaf. Nah, untuk pengertian sendiri, initial briefing ini biasanya programmer itu melakukan briefing atau annual meeting ya untuk pengenalan singkat permasalahan ke customer Terus, kemudian untuk inisial codingnya sendiri, di sini programmer mulai melakukan pengkodingan untuk mengembangkan program kerja tanpa mempertimbangkan analis kebutuhan. Selanjutnya, untuk testing atau pengujian, program yang dikembangkan akan diuji ketika ada bug, ditemukan akan langsung diperbaiki oleh programmer itu sendiri. Selanjutnya, modifikasi kode, modifikasi kode, modifikasi kode, atau pengulangan kode ini pada tahap ini, programmer akan melakukan pengujian berkelanjutan sampai kode yang dibentuk memuaskan atau tidak ditemukan kembali. Setelah semua itu, setelah empat tahap itu selesai, kemudian uh, development program ini bisa dianggap selesai karena ya apa? kode yang ditemukan sudah memuaskan gitu. Jadi, barulah pengembangan akan selesai. Itu sih selanjutnya, Mbak Ajeng. Oke, untuk kelemahan metode exploratory model ini ada tiga, yaitu dengan menggunakan model, model ini ada pertumbuhan eksponensial dari upaya waktu dan biaya pengembangan dengan ukuran masalah dan perangkat lunak. Berukuran besar menjadi hampir tidak mungkin menggunakan gaya pengembangan ini. Gaya pengembangan ini menghasilkan kode yang tidak, yang kedua gaya pengembangan ini menghasilkan kode yang tidak dapat dipelihara karena pemrograman tanpa perencanaan selalu menghasilkan kode yang tidak terstruktur dan berkualitas buruk. Terakhir, juga sulit untuk menggunakan gaya ini ketika ada tim pengembang yang yang tepat, karena dalam gaya ini setiap pengembang menggunakan institusinya sendiri untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi kurang lebih untuk metode ini lebih keperorangan untuk pemerojekannya, pengembangan developnya. Jarang dipakai untuk berkelompok. Ketika dapat ide baru, dalam metode ini biasanya si pengembang akan mendevelop terus-terusan program yang sudah jadi biasanya seperti itu sih kurang lebih seperti itu. Oke okay, selanjutnya Mbak Ajeng. Oh oke okay, udah habis ya. Itu aja sih uh, apa presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Oke okay, terima kasih Mas Han dan Mbak Ajeng dan teman-teman di kelompok 3 ya. Yang saya tanyakan tadi ada di slide kedua tuh gambar siapa ya? Langsung dirubah, bayang tuh siapa? Bayang penemunya yang mana, Pak? Sudah, oh. kedua ada potato. Apa oh. itu. Ya, itu kurang lebih penemunya? Jadi, kayaknya berkaitan dengan data analis, Pak, karena yang materi hmm. untuk permodelan ini baru banget. Gitu, <laughs> saya juga baru lihat, <laughs> saya hmm. sendiri baru memahami. Hmm. Oke selanjutnya di kelompok empat silakan. Uh, saya ya Pak ya. Incremental model ya Pak. Yo, ya. Siapa mau izin share screen ya Pak? Iya silakan Mas Rio. Iya di sini sudah terlihat ya Pak ya. Uh, incremental model ya. Ini oleh kelompok kami. Di sini ada Om Ahmad Haryanto, kemudian ada saya, Haryo, ada juga Mbak Putri, Putri Cania Oktavianti. Kemudian juga ada uh, Om Iskandar. Kita akan membahas sedikit tentang incremental model, ya. Oke, okay, incremental model itu uh, pengertiannya adalah model. Pengembangan sistem pada software engineering itu berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, jadi sehingga model pengembangannya itu secara bertahap ya. Pengertiannya. Nah, incremental itu tadi kapan digunakan? Digunakan oleh sistem yang dengan penggunaan jangka pendek atau proyek-proyek sederhana atau dengan oleh sistem dengan interaksi skala kecil atau medium jadi digunakan biasanya yang tidak terlalu rumit ya incremental model nah incremental eh, bentar, incremental development model sendiri bisa dilihat seperti grafik ini ya jadi di sini ada eh, build release ada build di bawah ini ada build satu build 2, build 3, sampai build n ya jadi biasanya ketika build satu ini selesai itu langsung dirilis ke apa namanya pengguna, kemudian digunakan, ada feedback, kemudian setelah ada feedback mungkin akan ditambahkan fitur lagi, kemudian dibikin lagi build 2 dari awal lagi. Jadi ada tahapan-tahapannya nanti ya. Sama aja sih sebenarnya tahapannya dengan model-model yang model-model yang lain ya. Berikutnya tahapan-tahapannya ini sama ya seperti model-model yang lain ada requirement jadi kita tentukan dulu kebutuhan-kebutuhan atau analisa kebutuhan dari software itu kemudian spesifikasi ya kemudian arsitektur desainnya kemudian coding dan testing ya sama seperti yang lain cuman perbedaannya di sini dia biasanya melakukan requirement Spesifikasi, arsitektur, desain, kemudian kode testing itu inkremen satu. Langsung di launching, kemudian nanti ada perbaikan kembali lagi ke ini. Jadi, apa namanya bertahap ya? Fiturnya ditambahin bertahap, tapi kembali ke awal lagi. Seperti itu. Nah, kelebihannya apa sih? Incremental ini jadi dia manajemennya itu sederhana ya, pembuatan model seperti ini. Terus dia itu mampu mengakomodasi perubahan itu secara fleksibel. Selain itu, prioritas tinggi pada pelayanan sistem. Berikutnya, produk yang dihasilkan semakin lengkap ya, karena ada perbaikan secara bertahap ya, sesuai namanya, incremental. Jadi cocok juga jika jumlah developer itu terbatas ya. Biasanya itu kalau misalnya semakin besar skala proyeknya itu baru apa namanya programmernya ditambah dan sebagainya nggak langsung banyak begitu bertahap ya kemudian pelanggan bisa memakai incremental sejak awal ya jadi semenjak produk itu di apa dibuat pertama build satu bisa langsung dipakai oleh pelanggan dan kemudian resiko gagal proyek lebih rendah. Okay nah tapi dia punya keterbatasan ya untuk incremental ini jadi incremental itu incrementalnya kenaikannya itu harus relatif lebih kecil ya jadi nggak bisa langsung fitur brul gitu apa maksudnya banyak fitur langsung masuk itu nggak bisa satu persatu dan kembali ke awal lagi di develop lagi kemudian kesulitan untuk memetakan persyaratan pada incremental kata kenaikan ya dan kemudian waktunya relatif lebih lama untuk produk yang lengkap. Ya, karena harus kembali awal lagi dan kemudian melakukan proses-proses tahapan itu lagi. Nah, kelemahan dari uh, model incremental tadi ya menambahkan yang keterbatasan tadi ya. Jadi dia harus membutuhkan desain dan rencana yang baik juga. Kemudian sebelum dipecah itu membutuhkan definisi keseluruhan sistem yang lengkap untuk menjadi beberapa increment Kemudian total biayanya biasanya lebih banyak daripada model waterfall. Kesimpulannya adalah, eh, jadi ketika model incremental ini digunakan, biasanya increment pertama bill pertama itu seringkali merupakan produk inti. Jadi artinya kebutuhan dasar dari produk itu bisa dihandle oleh produk tersebut ya. Jadi nanti baru ditambah fitur tambahan ketika bill berikutnya dan seterusnya. Jadi Proses ini diulang terus Sampai setiap increment Sampai produk lengkap itu uh, Lengkap diproduksi ya ya Sekian penyampaian Dari kelompok kami Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Terima kasih Mas Aryo pemaparannya jelas sekali Dan teman-teman Di kelompok Empat, ya, Oke, selanjutnya kelompok 5, kelompok terakhir Agile Model lima ya Pak, oke Saya oke. yang share screen ya Pak Boleh Ya Bun, kasih semangat teman-teman ya Bun Yang mau <laughs> jadi 15 watt lah minimal bun Sudah-sudah pada semangat Pak hmm. Hmm. Baik, selamat malam Pak Andri dan teman-teman semua, izinkan kami dari kelompok lima mencoba untuk mempresentasikan hasil eksplorasi kami, mencari informasi tentang apa itu Agile Model. Kelompok lima ada Om Lianto, kemudian saya sendiri ada Mbak Yaya Badria, terus kemudian Om Japarianto sama Mbak Iren Valent Valentin Gray. Itu kelompok lima. Kita mulai dulu dengan pengertian Agile. Apa sih Agile Metodologi itu? Jadi uh, Agile Metodologi adalah metode pengembangan perangkat lunak atau software yang dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang, atau yang kita kenal dengan iterasi. Kemudian, model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun nah dalam agile terdapat beberapa poin penting diantaranya yang pertama adalah interaksi antar personel jadi di dalam tim ini benar-benar uh, harus uh, punya komunikasi yang baik ya, untuk menyelesaikan suatu problem atau uh, suatu request gitu ya dari customer kemudian yang kedua software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap nah ini bisa dilihat kalau uh, di proses-proses atau metodologi yang dijelaskan dari kelompok 1 2 sampai dengan 4 itu banyak proses mendokumentasinya. Kalau di proses agile ada, tetapi uh, menjadi urutan kesekian untuk proses pendokumentasian. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Maksudnya di sini adalah uh, karena agile itu kalau dalam uh, tamus bahasa Indonesia itu artinya gesit ya atau cepat terhadap sebuah uh, perubahan. Cepat, sikap tanggap begitu. Jadi, maka kolaborasi dengan apa yang diinginkan oleh klien itu memang harus segera pada saat itu juga bisa dilakukan. Begitu, jadi nanti klien akan melihat seperti apa perubahan pada program atau aplikasi yang, atau software yang dibuat. Kemudian, kalau ada feedback langsung, oke okay, ya, sudah. Kalau misalnya ada penambahan, langsung dikerjakan. Jadi, di sini yang terakhir adalah sikap tanggap tadi dari setiap tim, benar-benar harus apa namanya ya lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan yang dibuat secara struktural itu kemudian tujuan menerapkan dari ajal model ini berdasarkan arti katanya tadi cepat maka yang pertama adalah percepatan produksi yang siap pakai ready to use Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu Mengapa dikatakan efisiensi waktu karena Perbaikan sekecil apapun, atau perubahan sekecil apapun dalam sebuah sistem, harus dilakukan pada saat itu juga. Kemudian, yang ketiga, memastikan bahwa produk-produk atau perubahan-perubahan yang terjadi juga tetap relevan. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis uh, agile, ya, agile model yang uh, ada ada scale agile framework, atau safe, ada scrum, kanban, kemudian ada LSD, ada crystal methodology. Ada XP, ya. Extreme programming, ada juga ISDM, kemudian ada fitur driven development. Ini ada beberapa, bahkan uh, dari situs yang tadi kita baca bersama-sama, ada nomor, 7, ya, DSDM, bahkan sama dengan XP, Ini yang boleh dibilang paling banyak uh, digunakan uh, dalam uh, agile model ini. Next, kelebihan dan kekurangan dari agile model yang pertama: kelebihan. Uh, kelebihannya adalah menekankan biaya produksi. Nah ini uh, kalau di tempat lain tadi biayanya mahal, produksinya, kalau ini biaya produksinya bisa ditekan karena terjadi perubahan pada saat itu, perubahan terus menerus. Ya. Terus kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah peka terhadap perubahan yang terjadi atau keinginan-keinginan request dari client terhadap uh, sebuah aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian kekurangannya, kekurangannya adalah jangkauan kerja yang dapat berubah-berubah ini memang berarti bagi timnya memang harus benar-benar dinamis. Jadi timnya harus benar-benar dinamis karena nggak tahu nih kapan berakhir nih proyeknya. Karena ada aja request, ketika ada request ada yang minta perubahan pada saat itu pula tim yang tergabung dan memilih model ini memang harus mau tidak mau, suka tidak suka harus kecemplung harus mengerjakan karena prinsipnya adalah tepat Berikutnya, nah udah ini ada udah ya langsung ke gambar aja. Kita menjelaskan di gambar aja. Oh, Oke okay. baik. Ini adalah tahapan-tahapan ya. Jadi kalau ada beberapa tahapan dari uh, ajal model yang pertama adalah sebenarnya masuk dalam kategori planning ya atau backlog. Kemudian kemudian uh, ada tahapan menganalisa ya menganalisa data atau kebutuhan apa yang diinginkan oleh klien atau request kemudian masuk kepada tahapan yang berikutnya dalam masih dalam planning yaitu untuk tahapan define kemudian setelahnya masuk ke tahapan uh, design setelah desain programnya diuji di test ya di test kemudian di deploy nah sebenarnya deploy ini ada, ada ada tahapan lagi yang lebih lanjut yaitu review kemudian baru di launch. begitu jika memang sudah oke okay, langsung uh, dikerjakan atau di launching program Ikut gambar aja gambaran di ya. sebuah agama metodologi. Okay. Ya ini nah. proses-prosesnya ya gitu. Satu contoh yang dapat diberikan adalah bahwa misalnya dalam satu tim di jalan model ini memang dikatakan tadi di awal bahwa harus lincah, harus saling berkomunikasi dan peka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini uh, perbedaan antara waterfall model dengan agile model di mana waterfall adalah seperti anak tangga yang harus dilakukan satu persatu satu persatu per sedangkan ini dilakukan untuk agile sendiri adalah terjadinya iterasi yaitu pengulangan rangkaian tugas uh, secara spesifik pada prioritas-prioritas tertentu baik demikian yang dapat kami sampaikan hasil eksplorasi dari kelompok 5 dan nah, selamat malam malam terima, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Alexander, dan teman-teman di kelompok lima. Kayaknya eh, Mas Alexander kayaknya udah udah paham banget ya dengan metode ini, dengan penjelasannya cukup apa, jelas gitu kan dan kelihatan paham atau tidaknya? Nggak tahu nih, apakah memang sebelumnya udah mempelajarinya atau gimana Mas Bapak baru baca tadi di itu, dapat ilham dari Sulawesi Tengah tadi Pak. <laughs> melayer dulu tadi ya hasil jalan-jalan dari Pak promosi daerah mantaplah lah oke okay. uh, terima kasih teman-teman semua uh, sudah semangat sampai jam segini ini ada tiga orang teman kita dari Papua kok nggak salah ya jadi sampai jam berapa nih setengah satu di sana ya jam satu malah luar biasa nih makhluk <laughs> dong masan udah ngeluarin tangan mohon maaf udah tidur ya. Oke, okay. uh, terima kasih teman-teman semua atas uh, kehadirannya dan semangatnya kuliah pada malam hari ini. Uh, tetap semangat selalu ya. Untuk materinya, karena kita uh, online seperti ini, saya harapkan kalau nggak salah kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Aryo ya. Sampaikan nggak ke teman-teman kalau kita buat di e drive gitu. Uh, bagaimana Pak? Mohon maaf mungkin saya kelupaan Pak. Ya. Okay. Yeah. Ini kan mungkin materi-materi yang sudah dibuatkan itu itu dibuatkan dalam satu cloud atau di e drive lah ya. Nah jadi materi-materinya itu bisa disampaikan di sana, diretakan di sana gitu. Jadi misalkan kelompok satu, kelompok dua, jadi teman-temannya bisa di-share materi-materinya, cari gitu. baca kembali. Ya. Karena kan materi yang saya sampaikan kan materi bersifatnya umum ya, global ya. Nah, dari materi teman-teman ini, kan bisa dieksplorasi lagi seperti itu sebagai bank data. Nah, ya oh, siapa, siapa. Oke, Oke, saya siap, Pak. Oke, saya, saya, siap, saya siapkan drive-nya, nah, makai mahasiswa aja <laughs> ya. Saya rasa sih apa ya kalau cuman data-data PPT doang mungkin nggak nyampe 10 giga dalam satu ini semester nggak ya okay lah, kalau seperti itu sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan oh dapat latih tidur ya <laughs> tidak dapat tidak Oke. sepertinya Pak. Iya. Oke. Oke. Uh, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah pada malam ini. Uh, semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa di pertemuan berikutnya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pandri. Terima kasih. Terima, terima, teman -teman. Kembali. terima kasih kembali. Makasih, ya semoga mimpi indah semuanya. Sampai <tuk> kita lanjut ya. Siap siap. Lanjut jalan-jalannya ke Sulawesi. Lanjut sampai pagi. <laughs> privat Pak, ini saya lagi privat mau milih Pak. Yes, yes. Oh, saya kira tadi yang ini yang di Sulawesi. Berat biongkos Pak. <laughs> Om Will jangan lupa bagi sini privatnya. Eh? saya habis.